bapak boboenya sensasional cuman di modal ed eh, b 422 bapak sensasionalnya ini pasti kecil juga sih tapi lumayanlah daripada rumahnya ya lumayan daripada lumanyun 30.000 lebih With lumayan lah, ya gratisan lima puluh Turbo aja, turbo Dapet akhirnya Lumayan Dapet akhirnya lumayan di B800 nggak nggak buntut ya bosku tambahin lagi voltnya cukup lebih dari tadi lumayan kali lima sama kali tiga oke konek sampai belakang bisa ini yuk bisa nice oke jos mantap Wendes, uh, coy, indes. super, super, kemenangan luar biasa, yo. Kalau baru pertama dapat sensasional, gue ingatkan lagi ya, nggak jangan di skip Ski, ya bosku Kalau di skip di uh, sensasional pertama itu kalian reset pola yang udah kalian buatin ya lumayan lah tujuh ribu eh tujuh ratus ribu tujuh ribu gratisan lagi lumayan banget oke okay lah kayaknya model seratus empat ribu tadi kita udah dapat 140 jadi total kita dapat untung seratus ribu kita wd aja bosku ya jangan inilah serakah pokoknya dapat untung lima puluh ribu seratus ribu kita wd aja ya kita wd aja